Franklin Hubert Sahilatua, atau yang akrab dipanggil Frankie Sahilatua. Beliau lahir pada 16 Agustus tahun 1952 di Surabaya. Frankie Sahilatua adalah penyanyi balada yang berdarah Maluku. Namanya dikenal publik sejak tahun 70-an ketika ia berduet bersama adiknya Jen Sahilatua. Dengan nama Frankie and Jen, yang sempat menghasilkan 15 album. Pada tahun 2006, Frankie diangkat menjadi Duta Buruh Migran Indonesia. Bersama Nini Carlina oleh Organisasi Perburuhan Internasional ILO dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Frankie meninggal dunia pada 20 April tahun 2011 di Rumah Sakit Medika Permata Hijau Jakarta akibat kanker tulang belakang yang dideritanya.